Welcome to Minecraft 100 Days dan hari ini seperti biasa yang saya cakap ya episode kali ini akan menjadi yang menarik, kagak um, menarik menarik banget sih tapi ya di episode kali ini aku memperbanyakkan bergerak jauh, ya dan membuat sesuatu yang kalian mungkin bakal pekalan tahu lah nanti. Karena gua pikir-pikir itu -pikir untuk, untuk, untuk membuat suatu tempat yang kalian pekalan tahu lah nanti, ya. Yeah. Di hari ke-21 aku skip dan di hari ke-22 aku di sini berfokus untuk mengup grade stone, untuk minotaur dan juga wallnya ya. Ya itu yang gue bilang yang menarik. Tapi enggak tahu eh, sih kalau kalian pikirnya gimana gitu. Ya bikin week-nya untuk defense dan aku matinya berulang kali di Beris. Ya. Bikin stress cuk, matinya di Beris aja ini, stress gua Gua bin tidur ya guys welcome to two three dua dan hari ini gua akan menyambung building gua dan seperti biasa ya guys gua di sini mining building dan ya tonton sajalah lah guys hati hadat asli like, oi cu ada clip cu enggak prasan go cu belakang go cu panik go cu bro jom tidur jom bro tidur jom welcome to day 24 24 dan hari ni aku akan sambung bikin go punya uh, tower tu dan ya yeah. seperti biasa guys ini aja yang go bisa lakuin ya kena go mau siapin dulu dan di sini gua meletak sedikit detail guys biar kelihatan menarik gitu, ca cantik, cantik liatnya gitulah. Mohon maaf guys kalau gua di sini kebanyakannya buat hal yang random gitu ya, soalnya gua lagi fokus untuk bikin tower gua dan juga bekalan makanan gua jadi ya, mohon maaf banget ya guys. Yosh, aku mau tidur dulu guys, sampai di 25. Welcome today Day 35 2.5 ya guys Dan Kali ini gue mau sama mining Dan siapin tower gue Mohon maaf guys di sini gue part kali ini Gue cuma bikin tower gue aja fokus pada tower gue aja Mohon maaf ya guys Tapi Di part kali ini ya guys Di part lainnya gue bakalan fokus yang lain guys Dengan risau guys Gue bakalan explore Bakalan menjelajah lah gitu Bakalan defeat boss ter Terkuat ya katanya yang the dragon ni ya itu bagi bagi bocil-bocil tuh <laughs> You di sini aje lah Kacau cok Malam ni, tidur jom Welcome to day 29 Ya, 29 dan hari ni aku akan Menjelajah dengan kawanku Yang boleh sini Di sini temanku mengajak aku untuk mining Ya, aku ikut sini ikut-ikut ajar Dan ya, kerana gua barba sangat Jadi gua mati di sini Ya, bikin stres Tapi kawan-kawan apa-apa -kawan, kawan -kawan, kawan -kawan -kawan, guys Itu biasa-biasa aja bagi gua sih. Di sini temanku bilang cave-nya luas banget nih. Jadi kemungkinan dapat diamond yang banyak gitu, iron yang banyak gitu yang bagi gua sih ya gua bisa buat iron farming sendiri ya guys pakai iron golem gitu. Ya. Yeah. Tapi kita ya baru beginin nih, ah ya, kau usah ribet-ribet gitu ya kan. Selepas mengumpul banyak resource gitu, aku dan Woleksi mau pulang tapi di sini dia mati jadi gua harus Menanggung masa gua, ya agak lama gitu ya, tapi gak apa-apa sih. Oke okay guys, gue suruh pulang, jadi ya tidur dulu guys welcome to day 13 dan karena udah 30 hari jadi ya kita harus mengakhiri part kali ini ya guys thank you so much for watching and see you guys in the next episode 31 guys jangan lupa guys ingatin ya bye bye